Allahumma sholli sholli malasidina Muhammad, malasidina Muhammad, wa taufillahi minas syarikatil rohmanil rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah berpisah beberapa jam dari kemarin. Siap. Ini kita akan kemarin udah janji Iya mau bikin kerusuhan intelektual. Iya. Ayo. Udah siang kita, ini cocok. kita mulai. Bikin kerusuhan tuh siang aja kalau malam nanti agak sulit terkontrol. jadi siang ini masih bisa dikendalikan. Iya. Ya, ya mudah-mudahan ini semua perangkatnya terkondisikan dan aman. Iya. Karena ini ya harus nyubi sak ana-anane dinggo, Mas. iya uh, Ya, ini ana dinggo sik ra ana ditungani. Ah iya. Mas Arief bisa lihat anu enggak? IG yang kemarin enggak? Kira-kira ada enggak ya? Kemarin itu ada beberapa respon sih. Pak Arief Dagadu Ahmad Nur Arief Terus Mas Ale bisa di Sukarjil juga merespon mm. malah berterima kasih atas karyanya Mas Arim yang berbagi di segar buku Eh, mm. jualan di segar, sorry Berbagi di segar tuh kegiatan kita dulu. Oh, ini dicari Mas Deddy Radi diajak Oh, di, Mas Iqbal sama Mas Nur disuruh nyalon jadi jateng satu Alah, alah, alah, selo Padahal kita ini sebenarnya sebagai rakyat itu jateng nol Aha. Jadi itu levelnya lebih dua timbang jateng satu ya kita unlimited. Jadi apa jenenge? lambangnya Mas. Bocateng kaya. Iku iku. Eh kok. Kok iki iki, Pak. Apa, oh, apa. apa jenenge? Infinity. ah infinity. infinity. Tak terbatas. Mas, eh uh, suwi ya enggak enggak ngobrol-ngobrol rada lumayan. Nek serius ze wagu mesti. oh, oh nek orang serius iki masak <laughs> Ke karo kekaro toh. Nah, iya makanya. Nek nah, serius. Karo. rocky nah, Jadi itu. kita nyari saudara saja supaya lebih banyak yang bisa didiskusikan. Oke. Okay. Oke. Okay. mas? Ada lagi nggak tadi responnya selain Pak Arief? Uh, belum. Jadi, Jadi. mungkin teman-teman juga masalahnya banyak dalam situasi seperti sekarang. Yeah. sehingga kadang-kadang mikir masalahan masyarakat masalah negoro masalah dunia itu menjadi pertimbangan kesekian karena masalah sendiri sudah banyak. Nah ini mas, infonya kan tahun depan kan resesi. Iya. Yeah. Tapi kan tergantung sudut pandang itu yeah, ini Bisa kan, resepsi, bisa resepsi, bisa resepsi yeah. gitu. Nah. <laughs> Jadi resesi itu mungkin untuk beberapa orang yang punya akses kekuasaan pengaruh itu bisa jadi resepsi. Resesinya orang banyak itu bisa jadi resepsinya beberapa orang. Ah, itu. Deritanya orang banyak itu bisa jadi bacaannya sedikit orang. Nah, itu, itu, hal, -hal yang ambigu itu Ini dunia yang kita tinggal ini kan paradoks. Paradoks. Jadi ada orang yang hujan. Terus apa udan tak bajunya enggak kering. Begitu dikasih panas, lho kok panas, sumu. ngelak, sumuk. Begitu dikasih udan sama panas, lho kok rasisan kopi nih. <laughs> <laughs> iki, <laughs> iki kan ya, ini, ini. Ini kan gojekan. Iya, ini mana ini? Ada kopi ini, Mas. Ini, oh, oh, bisa request iya. kopi dah ini. Dan ini si. kalau gue sebelahin, bakul kopi ratusan. Enggak oh, tak gauh, guys. Siap, siap, siap, nanti. Ini apa namanya? Kegiatan apa, Mas? Yang masih jalan ini Yang masih jalan podcast kayak begini Ini ya sudah berjalan ya? <laughs> ini oh, ini tidak berjalan kita duduk aja Kita duduk Jadi apa sih sih? kita mencoba Menggali apa sih? Kenapa orang harus berkegiatan? Karena umat manusia ini Semakin berkegiatan Itu semakin mudorotnya lebih banyak Waduh meneng ya? Jadi misalnya zaman covid kemarin Iki ya covid aja Ketika tidak banyak orang keluar rumah Itu Udara jadi lebih bersih secara dari polusi. Udara mana kini yang kauhiru? Nah, lalu lintas berkurang macetnya. Sampah-sampah ya. di tempat wisata dan jalan-jalan berkurang. Tapi kami berkurang. Ketika ya. manusia tidak berkegiatan, mengaknnya. Nah, iya. Jadi ketika kita berkegiatan, itu belum tentu baik juga untuk alam semesta. Loh, tapi kan income berkurang lo, iya pasti, tapi sebenarnya income itu tidak berkurang. Tapi atau kita nyebutnya rezeki ya, income itu kan bergeser. Hmm. Di dalam pandemi ini, kalau sing income-nya berkurang, habis, bahkan minus. Tapi ada yang akhirnya turah-turah, misalnya sing impor vaksin. Nah, Misalnya sing dodol masker. Nah. Misalnya sing opo e, rumah sakit rumah sakit yang melayani kawan-kawan apa e, BPJS ya ya terlepas bahwa itu memang bukan institusi bisnis tapi kan kita tahu bahwa akhirnya jumlah korban yang banyak itu kan e, menjadi apa ya e, membuat yang disebut sebagai e, perputaran rezeki ini bisa berjalan Hentikan, ya berarti ya Yo seperti air, jadi dia mengalir ke mana yang misalnya saya pergi, kalau perang Soviet-Ukraina. Itu kemarin saya sempat baca Mas di Uno itu ternyata gara-gara perang ini harga minyak naik. Oh. Dan ketika harga minyak naik, maka produsen minyak akan punya untung lebih banyak. Maka yang berharap perang Ukraina-Rusia ini berlangsung dengan cepat akan sangat tergantung dari kerelaan para negara-negara yang punya minyak ini untuk tidak mengambil untung terlalu banyak dan terlalu lama jadi ya. perang itu ya kalau kita bahas ini ya event, event organizer perang ini ya no panitiani. si mas, ini weh apa namanya kita harus dekat mbah ini bahasa eh. akhirat weh